Tunggu, tukang pingganu sudah datang. Apa? Tukang pingganu. Pingganu. Tukang pingganu pakai tepuk. Kepala kotak kau. Kepala tepi. Benar, adik. Saya nak mana, adik? Saya nak meeting saja. Meeting? Ya. Yeah. Meeting pakai niat wangi? Ay, ini meeting rak raksasa saja. Kalau tak pakai, tak bolehlah. Ash, puan nanti bau. Ay. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. Omji, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap Kurang selalu sehat, cuy ya, selalu sehat. Dan seperti biasa, saya selalu mengatakan, jangan lupa cuci tangan dan jaga SOP, cuy ya, buat kurang yang baru bergabung di channel NDTK. Terima kasih banyak sudah mengikuti channel saya ya. Walaupun uh, channel saya ini kebanyakan uh, subscribernya itu yang menyukai komedi, cuy. Oke. Okay? Dan sedikit informasi, cuy. Ya, saya belum uh, sehat lagi. Ya, saya belum benar-benar uh, pulih. Ya, lambung saya benar-benar sakit, cuy. Jadi, saya nggak mau buat apa namanya video komedi, cuy. Dulu, ya, selebih saya lebih, saya lebih uh, memilih mereaksi video-video yang cukup uh, sederhana, maksudnya itu uh, yang agak serius, gitu ya. Contoh film piramid yang akan kita lihat, Itu yang judulnya Antara Derajat dua ya, derajat ya dua derajat dua derajat dua derajat tulisannya di sini cuy ya saya nggak tahu di sini memang genrenya komedika atau serius tapi kalau lihat dari thumbnail yang dibuat oleh Nostalgia Warna eh, maksudnya ini serius cuy jadi nggak jadi masalah viewnya sikit pun tak jadi masalah cuy info ya saya infokan buat kurang lagi cuy saya akan membuat sebuah konten baru nanti cuy ya saya kemarin-kemarin dah berpikir cuy saya akan membuat dua konten baru lagi cuy yang mana kita akan mereaksi film atau movie tapi dengan cara yang berbeda ini benar-benar mereaksi bukan uh, menonton bareng gitu ya bukan nonton bareng cuy jadi jadi koran jangan harap saya akan menampilkan semua scene dalam reaksi saya gitu ya nggak semuanya kurang bisa nonton ini cuy Oh, the twinsies in their twinsie pajamas. Do you know who that is? No. It's like Sin City, but you know, set in Roman times. That he would return to his people as Spartan, or not at all. I gotta say, y'all, they do a great job building up to this, man. <laughs> like, they'll let you know that these people are not effing around. Ooh! Damn. Okay. How are we gonna handle this guy? His voice... Oh, God, that brings back memories. Like, I remember his voice just not being... As- it didn't match his face. Yeah. <laughs> <laughs> Whatever he said. Oke. Okay. Saya mendapatkan inspirasi dari channel-channel yang saya perlihatkan tadi, cuy, karena mereka enjoy gitu ya. Mereka bisa tengok semua film favorit mereka, cuy. Dan bisa dipublikasikan ke YouTube. Tapi itu benar-benar memperlihatkan reaksinya saja, bukan filmnya. Sebab filmnya kurang bisa tengok di website atau di pokoknya tempat nonton film gitu, kurang bisa nonton di situ. Cuy, di sini benar-benar kita dipertunjukkan reaksinya aja. Cuy, kurang, mengertilah mengerti lah. Cuy, ya, yang namanya reaksi seperti apa, cuy? dan menurut saya banyak yang menyukai itu cuy di luar sana gitu ya orang-orang orang-orang putih di luar sana menyukai itu dan nggak ada yang benar-benar banyak protes gitu ya saya harap korang juga bisa macam itulah kepada saya cuy jadi saya bisa mereaksi semua film-film yang korang request zombie kampung pisang apa pokoknya itulah ya cuy ya dan ada juga hantu kahlima itu yang pengen banget saya nonton dengan apa namunafik ya munafik juga munafik satu munafik dua. Saya pengen banget tengok itu cuy dan memperlihatkan reaksi saya kepada orang. Itu ya makanya saya memilih untuk membuat konten ini cuy. Saya, insya, insya Allah ya saya akan membuat dua konten. Oke, saya sudah banyak banget cakep di sini cuy. Jom kita tengok videonya. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy 3 Dua Satu Boom Antara dua derajat Oke okay. Oh Aduh Apa ini Dari musiknya saja nih Kita tahu juga Ini lebih ke ini ya Film serius Ya Home. Musik seperti biasa, musik firamli cih. Oh dialog? Firamli juga. <laughs> Direk, semuanya dari firamli deh. Ini film tahun berapa, Cuy? Kira-kira ya? Ini sebenarnya film ini kurang sangat peminatnya, Cuy. Tapi, tak apalah ya. Harus masuk koleksi di channel NDTG ini. Oh, ini nih, apa yang main di apa namanya nih? Indikar Bujang Lapo. Uci. ini kok bu... kayak horror filmnya sih <laughs> Ini film, Kau ini kata, film horor apa sih? Tunggu dulu, cuy. Gue ini yang sebenarnya se bukannya ini, cuy. bukan yang saya takut, cuy. Saya paling gak suka jam apa, jam scream apa, kan? Jam scream apa, gimana caranya, cuy? Yang muncul tiba-tiba gitu, cuy. Bikin kaget gitu, ya. Saya tak. Kata, kata, kata. ang itu bukan nanti sih semuanya itu orang tadi yang menyusut Bagaimana yang kau lihat tadi inini pasti lihat lembaga manusia mengulurkan tangan tak melangngkap pakaiku rupanya Bagaimana putih rupanya tak berapa jelas tenngku hmm, tak ada apa apalah Mana dantu zaman ini? Ye, yeah, ye. Yeah. Uh, putih, sekarang pergi tidur. Jangan percaya pada dantu. Semuanya bohong. Baik, pu. Silakan. Silakan. Jam uh, 12 Zaleha Zaleha Aku datang Zaleha Suara film ini mari, mari. mari padaku Lupakah kau sudah Pada janji-janjimu Mari Irama dan lagu Tak dapat dipisahkan kalau dipisahkan pinjanglah lagu Mas orang tak dengar aja dan rosaklah seni Mari Zaleha Zaleha Ih. Siapa namanya ni Ajum pandai betul si filmnya kayak film horor gitu sih itu bukan nanti sebenarnya ya itu orang tadi yang muyusut Ini batu nismu apa? Nismu Dinda, kenapa Dinda? Kenapa aku letri? Entahlanku Barangkali pencuri agaknya Pencuri? Putih, putih, putih Mari <laughs> Malah penulis Dia juga takut tak Sekejap, ya? ini rumah besar hmm. juga cuy Tidak nampak apa-apa Tak tahu saya, saya tak suka ya, rumah ya. yang besar macam ini Barangkali perasaan istriku saja tak hmm. boleh jadi juga tadi Istri saya itu Memang lemak memang uh, Sudah langsung hmm, aja Kita masuk ke dalam hmm. Eh engku huh? Buru Putih Turu jaga masih tidur lagi Rumah dia dantu tuh Dinda Bagaimana yang Dinda lihat tadi Aduh, gua gak harus Ngakak dulu cuy Saya takut ngakak Karena lambung saya sakit malam malam aja Selamat malam Bukannya pistonnya dulu-dulu tuh senjata oh, diperjualbelikan ya. Oh, Bukankah kau tidur bersama-sama aku? Bilanya yang kau keluar? Okey, oh, ternyata... Kau pergi ke rumah besar tu ya? Piramli tadi, ya? Eh, apa kau ni sudah nak jadi gila, kau? Kau gila. Tengku Jaleha sudah mati dah. Tak usah kau ingat-ingat dia lagi. Nasib baik kau ni Jadi abang sepupu aku lah. Kalau kau jadi adik sepupu aku Aku cekik cekikan aku Patah-patah kenturan kau, Gajali Iyam dah Iyam dah Polis, polis, polis Mari takat orang gila ini Eh, Den, Kenapa kau pergi-pergi tengah malam ini, Den? Hah? Maja, Maja, tolong nasihatkan anak Maja ini Aisyah berulang ke rumah besar itu Gazali, Janganlah kau turut adik kau, Gajali Tunggu Jaleha sudah mati, nah. Percayalah, kak, Mak Percayalah, Janganlah, Mak, Gazali. Gazali biar si bungulut mengatakan dia mati, tapi saya percaya temudali tidak mati, dia masih hidup. Huh. Nah di sini badan Girendi sudah mulai ini ya? Hujan, hujan memang sudah mulai berisik di sini badannya aku masih teringat dengan jelas pada hari yang membawa kenangan ketika itu pun hujan turun dengan lebat. lengkap ini Langkap. yang, yang tadi? Ada hal apa minta yes. tolong. Minta tolong? tolong. Eh, eh, apa, ya. Saya minta tolong Saya Jadi saya lembu di tengah jalan. Eh, tengah-tengah Gila sih buat sudi Banyak tanya Orang minta tolong tanya Tanya banyak Tertawa dulu itu masih sakit Tak boleh injing. Tak boleh pandangan pertama ternyata cili berarti diceritain ulang ya di sini ceritanya tolak tolak Tolak, tolak, tolak. Tolak Eh, panggil dia <laughs> <laughs> Mesinnya tak jalan Takutlah kereta ni tak mau bergerak Rupa cek kak ada duduk belakang ha, Turun di kak Turun, tolong tolak Astagfirullahaladzimu tolak lagi Tolak, tolak, tolak Tak tahu Gue oh, yang mau Oke, ini kelihatan di station baru. Gak, di pencit sembaran saja sampai lampu. Semua itu oke. Okay. 1 2 3 berkesan juga ya. Terima kasih sudah Perjumpaan ini berkesan. Dapat cerita nih pak minum Sude <laughs> Diambil dong. Kenapa risa ada Pasudin di filem ini cie? Malah ada komedi. Aduh. Kalau saya tahu cie ada Pasudin di filem ini saya tak mau reakt dulu ke mana hey, kemana kerangkap piano ni? Ke darah atau barang atas? ya? Oh. udah Kamu dua beradik itu macam kucing dengan tikus. nak bertengkar hari saudara ceritanya ya? Muzik kamu sepasang dari Singapura tu, tak dapat tahu, aku rajin dengan Muzik Cho. <laughs> Oi, orang sibuk saja, nak jalan tak boleh. Ada saja. Selamat hari jadi, selamat bahagia, selamatlah panjang ujian. Ya, ceritanya ini dia ceritakan masa lalunya lagi cuy ya grup dari firamel yang di apa Em di sini dia udah tua juga cuy di sini. panjang Kalau saya lihat datu ini saya tuh kayak mau tertawa terus sih. gazal ya yang ketawa itulah ikut datanglah betul-betul ni nak kereta dia ya ya ya ya nah, kita main lagu lagu lah jangan-jangan sekali kena so dia lah cari dia ingin ini dikasih surprise eh. ketika berusia 21 tahun disambut dengan ria gembira dan The Beatles, The Beatles banget sih. Asih sih, menoleh. <tuk> Cuman di sini mereka grup penghibur ya ceritanya ya. Tendanya ada Aziz di sini, Jay. Aduh, badi, badi, badi, badi. <laughs> badi, badi, badi. saya salah mereaksi film ini, Jay. <laughs> hmm. satu kelebihan dari piramide juga itu, semua alat musik kayaknya dia tahu, Jay. Keritaku semasa di dalam hujan dahulu Oh, patik ingat Mudah itu lawa yang ku Padai memetik piano Padai menyanyi Siapa namanya Muna? Namanya patik kurang periksa Tapi yang main double play Itu sudah namanya aku. Alah kau ni yang ditanya Lain pula yang dijawab Orang tanya yang main piano itulah Namaku ke Zahri asik Ghazali Ayahku bernama Mahdi, ibuku bernama Katya. lengkap. <laughs> Umurku 28 tahun, belum kawin. asik Aku bekerja di International Club sebagai pemain piano dan penyanyi. Cukup, cukup. National Club? Aku selalu, uh, selalu di sini, karena di sini tempatnya aku mencari ilham untuk mencipta lagu-lagu. Benar-benar. Aku datang kemari untuk memetik bunga-bunga Buat jambangan rumahku Jambangan rumah Oh ya Jambangan rumahku Siapa namamu? Uh, uh, entah ya, apa namaku? Nama sendiri pun dah lupa eh? uh, Zaleha Namaku Tengku Zaleha hey. Tengku hey, belum Zaleha lagi. Alang, tak kita sambung ya Wow. Muna, Muna, ada di makan. <laughs> Muna, Muna tadi ini tahu, yang dia tahu yang satu namanya Sudin gitu ya. Ternyata. Oke, okay. nah, <laughs> <Okay. Ayu, laughs> film ini kelakar sih aja ya. <laughs> Kayaknya bukan film Kali serius, genre serius aja ya. Kemana kamu pergi? Anda punya pergi ke gampang, umur 10, bunga ayah Anda. Dengan sini, baik-baik aku -baik, cari. mulai dari hari ini, ayah tidak izinkan kamu pergi ke mana-mana. Kenapa ayah curiga kalau kau bercampur gaul? berlebih lagi kamu membuat perhubungan dengan pemuda-pemuda yang tidak setaraf dengan darjat kita. Oke. Okay. Di sini saya sudah paham ya, judulnya apa ya. Kalau anda ingin nak belajar main piano, ya, Piano? Kau asad. Anda? Kalau anda ke Singapura besok, carikan orang yang boleh mengajar main piano. Kalau dari Singapura, sangat mahal, ya, enggak. Hmm. Huh. Kan lebih baik kita panggil tukang piano malam tadi Ah, ayo Pintar banget ya Tiba-tiba pengen jaga Pintar oh, kan? jago apa? Jago piano Takro ini cuy Apa sih namanya? Di Malaysia takro juga kan? Ini malah ini cuy kasihan. Studio atau apa sih? Saya mau tanya, mana rumahnya Cak Ali? Di Oh, itu loh yang main piano tuh. Oh, mainnya lo pakai gong kali ya? main pakai keyboard. Heeh, iya iya. Jagali. Oi, Jagalo. Wah ini udah utang dah. Gezali, Jagali. padepok tuan saya mau tuan itu siapa? Itu loh Karim yang rumah besar sana <laughs> ada apa perlu mau ah. wak, nanti saya banget ini ya, ya. oke okay. Pingano sudah datang. Apa? Tukang pingano. Jangan <laughs> makan yuk. Kepala kotak tahu. Salah tadi. Astagfirullahal <laughs> hmm. Bolehkah kamu mengajar anak-anakku bermain piano? <laughs> Boleh. Hmm. berapa baharanya sebulan? Sekelar sini baik-baik pula lihat. Besok anak boleh mulai belajar pian. ingat, belajar piano, piano saja, jangan belajar lain. <laughs> Aduh. Wah, like time. Hah, gua salah sih sebenarnya ini. Serius sih bukan ini yang saya reaksi pertama dengan kondisi saya kurang sehat ini. Seharusnya bukan ini yang saya reaksi. <laughs> Kita meeting, Mak Meeting? Ya. Meeting tu pakai niat wangi? Hari ni meeting raksasa, Mak Jah. Kalau tak pakai, tak bolehlah. Ash, buat nanti bau. Astaga, kenapa harus filem ini dulu yang boleh reaksi? Tunggu tu panggil kau ada apa-apa tadi? ada apa-apa Mak dia suruh saya aja anak dia main piano Apa nih Bu? Mana bakmi yang wanginya mah? Jijin. Upeh bungusain ini. Style-nya <laughs> gini. Desi <desserts> jangan ditanya <laughs> jangan ditanya itu desinya memang kayak gitu Oh baru dilepas ya Ada saingan, cik. Marilah waktu lu ngelapkan, Muna. Muna, I love you. You love point. You kick me. Wak, Wak. Jangan lupa untuk menunggikan Baiklah. Muna punya pasal mana-mana pun. Cerelah. Astaga <laughs> Silahkah punya wak karton ni habis cutting aku Wak karton Wak Aku bangkai ke sini? Aku dah Eh He. Tadi Kau keluar rumah bawang ni Sekali balik berbacin Macam mana boleh buat dah ini? Kau boleh ini semua Tuhan punya kuasa dah Kuzale, Sebelum engkau belajar bermain musik Lebih baik engkau belajar uh. pada music. Faham? Paham? Oke mulai dasarin ya Tiap-tiap muzik mengandungi Lima garisan selari dan empat antara Garisan selari itu Tak ubah seperti jari kita Coba lihat Satu, dua, tiga, empat, lima Antara satu, dua, tiga, dan empat Tiap-tiap garisan selari Mempunyai nama-nama A, G, B D F Wah ini antara ke dalam sini. F, A C E Faham? Faham cikgu? Coba nah, cuba. Setiap garisan selari mempunyai mm -hmm. nama masing-masing iaitu -masing, ya. e, A dari bawah. A e, hmm. G ya. B hmm. D ya. F Bagus. Antara? Ke itu okay. ya K. E A C E Bagus, hmm. cukup bagus. Tapi, eh, film disini lebih serius, ya. Benar-benar serius. Mau um, apa namanya, memberikan kursus musik gitu, ya? Bukan karena betul-betul suka dengan perempuan. Ya a a. lima flat. Lima flat oh, lagunya bagus bermain. Syat tu ada. Galau lagi. <coughs> Dapatlah. Sudin tu ikut bulan. Oh. <laughs> bulan pun gelap. Munah tersentak. Duh menangi di dalamlah hati kepada laboda Ya ini apa oi Oi Din, ke mana kau nak pergi double bass tu? Malam ni kami dah practice dah. Aku pun bayar yuran dah. Apa? Eh, kita pun tak bayar yuran Ingat Kita tak bayar lah. Angin satu madana oh, ni. Ini kacau saja lah. Oh, kemarah nak dia. Sudah sekian lama aku belajar. Hari ini Fatih nak cuba <laughs> aku dan cuba mainkan lagu ini. Getaran Jiwa, lagu oleh Ya Kazali. Yes, Kata-kata oleh Sudi. Oh Sudin. Sudin, Sudin yang cipta ya. Oke okay, udah lancar jadi ya Ush. Cakep banget li, ada, dan lagu. Dipisah, lagu dan Kayak udah ini, ya piranti udah melenceng ini ayah lama tahu saleha dan ghazali Bagaimana mana adelah urat sarafnya <laughs> leha hmm? bolehkah kita berjumpa malam ini boleh di mana hmm. di sini Kemarin ini usulnya, ya? Sudah mulai nekat ya, sudah mulai nekat ceritanya domain. <tuh> Mau oh, aman, aman, enggak. <tuh> What's sini kalau ketahuan, nih, cuy? kapal banget nih dan juru Iya, iya, salah penghidupan. Kak Zali, ya. mau Kau berjanji padaku yang kau tak akan berpisah dariku. Biar apapun terjadi <guruh> di rumah, udah, ada tamu lain. Yeah. Aku datang tidak memisahkan. Hassan, kau Hasan, kau jangan cuba nak memisahkan aku dengan kekasihku. Apa? Kekasihmu? Anak kurang ajar. Beri malu aku. Kau ajar. Balik. Balik. Aku mau ajar sama dia? Balik. Jangan dengar, ajar. Eh. Balik. Balik bali. Balak, ada pokok buka. Ada bali. Bali. Kan ale! Kepala ini, kepala ini pecah. Itu sahaja yang dapat aku ingat. Mukaisukan pagi. Aku telah pergi ke rumahnya aku kecewa. Karena rumah itu telah kosong. Kejadian itu seolah-olah hanya impian. Tetapi aku masih percaya. Tunggu Daleha masih hidup. Mengapa kau tak percaya cakap kami gadai? Tunggu Daleha Jadi yang pertama tadi itu. Kamu semuanya membuat dalih supaya aku boleh melupakan Tunggu Daleha bukan aku tak tahu Sidin. Kami bukannya membuat dalekah. Dali kadali. tengku dalih dalekah memang sudah mati. Baiklah, kalau kau tak percaya, biar aku ceritakan apa yang aku tengok dan apa yang telah terjadi. Pada malam itu, aku sedang menulis surat cinta di meja inilah. Aku nak hantarkan surat itu kepada Dan ini filmnya mulai Ka hadrat yang, yang cantik paruan. Eh, apa paruan rupawan yang mulia Adinda Kumunah yang. <tuk> <berkantik>. <tuk> Allah semoga tidak umur <laughs> oh, muna yang datang gitu ya asik langsung fotonya kelihatan, tonton <laughs> Gak apa sih Yang semua, ya, ini kayak kompleks, ya. Aku memang kenal ni ini memang kasut Ghazali mesti dia ada dekat-dekat sini. Buja, buja. Di mana nak dapat dia tadi, Karimuna? Di sinilah tadi, inilah pokoknya. Ten, ten nak dapat. Azmi, pegang, pegang. cepat. Cepat. Kalau nak menang, angkat, angkat. angkat, angkat, angkat masuk gua parce tadi gua Go, ya? Sudah pertengahan cuy <tuh> Oke okay, cuy uh, ma Maaf banget ya Maaf banget karena ini sudah pertengahan Saya memang sudah memutuskan untuk membuat Dua part ya Dan ya Ceritanya menarik sih cuy ya Walaupun ceritanya ini nggak terlalu Dalam ya Cerit Ceritanya gampang ditebak aja Tapi ceritanya menarik menurut saya cuy Dan ini kok tiba-tiba Tiba-tiba meninggal ya Terus yang di pertama tadi gimana gitu ya Wah, Kayaknya menarik nih yang part kedua nantinya cuy ya Dan satu hal lagi cuy ya Yang membuat saya itu sangat-sangat kecewa banget Seharusnya itu Ini saya di saat saya sudah sehat gitu ya Sekarang saya masih benar-benar belum belum sehat cuy ya Lambung saya masih istirahat Jadi saya ingin membuat reaction yang benar-benar santai gitu ya Tapi ini Tapi tak apalah cuy ya Nanti kita sambung yang part keduanya cuy Cukup menarik banget Dan jangan lupa cuy Kalau korang memang suka dengan video ini silahkan di like Di share ke sosial media yang kalian punya Dan saya pengen komentar korang Tentang apa yang saya bahas Di uh, awal video tadi cuy Tentang konten yang akan saya buat cuy Kalau korang memang banyak yang suka Silahkan komen juga Kalau memang tidak Nanti saya akan buat channel yang lain Channel yang lain dan saya